Hati ini ingin ku jumpa denganmu Melepas rindu yang selama ini terpendam. Ijinkan aku bercanda bersama Kita bersama saling membagi Selasa dunia tak ada artinya Bila hidup ini tanpa dirimu Hanyalah kau seorang yang memahami dalam segala Datanglah kasih dalam rinduku, aku akan selalu menunggumu. Percayalah kasih. Selang satu niat tak ada artinya bila hidup ini tanpa di Seorang yang memahami ku dalam segala -galanya. Sungguh aku cinta kamu Datanglah kasih Percayalah kasih dalam kesungguhanku Sungguh aku cinta kamu Datanglah kasih Saya lagi